Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini vlog pertama saya Saya akan melakukan perjalanan dari kota Malang Menuju ke Yogyakarta Tepatnya ke Candi Bologudur. Ya, Yang lagi viral tentang Masa tarifnya yang naik ke 750 ya. Apakah benar? Ikuti terus perjalanannya Let's go A few moments later jadi, sekarang sekitar pukul saya berada di Masjid Agung Daerah Klaten karena tadi istirahat cukup lama di rest area Klaten. Ini, kalian bisa lihat, masih di Klaten, bagus ya,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 Hours Halo, sekarang aku udah sampai di parkiran candi Tambanan dan aku nggak langsung ke candi Borobudur ya. Kita ke Tambanan dulu, tapi di sini masih jam jam 8, jam tujuh, jadi candi Tambanan belum buka. Uh, cari sarapan dulu kan ya, yuk belas. A few inches later. Alhamdulillah udah tenang di ini tempatan. Sekarang kita lanjut ke tendi Prambanan. sekarang udah ada di lokasi. Belum masuk ada di Prambanan. Protokol jangan lupa cuci tangan, master. udah kita lanjut ke tempat tempat pengecekan barang. Di sini barang-barang dicek. Pak Ini di di. Di. Oh, sana. Oh, dia yang sudah diterima tos penjualnya. Dia ini. Oh, sudah ya. masuk ya, atas kecil. Ibu silakan Lanjut untuk pengambilan tiket. Ticket dan <tuk> nah, masuk masuk <tuk> jadi ini menuju lokasi Candi tambangan berdua pasangan Candi seru. ah itu Candi ya. prambanan. tuh kan bagi. oke ini tempat untuk masuk ke dalam candinya bagi deh. Ya. Selamat pagi semua penguncang yang bernyata Ini sudah naik ke wilayah Ke di gudu Bagus tadi. Ini <tuh> Masih perbaikan <tuh>. Ah, Dilarang merokok Tuh, paling merokok. Karena sampahnya Sehingga kalau kita nggak bisa menjaganya Tiap hari, kita bisa membantunya Dengan tidak membuang sampah sembarangan Oke <tuh> eh. kan? guys Lihat Bagus, kan? ini cocok buat tempat untuk tadi itu, buat level tinggi juga cocok karena ikatnya cukup lumayan terjangkau. Ini, ini untuk wilayah sebelah kanan, di sini ada apa eh, ini monumen gempa. Oh, ini, ini jadi ini kembali kumpulan terjatuh tanggal 27 Mei 2022. terjatuh. ya Pada ke sana. Ini kena kepala lumayan. <laughs> Oke, okay, udah dulu untuk du vlog explore tambahannya. Nanti kita sambung lagi. Batunya udah lobet. Terima kasih. Hey, kita lagi jalan keluar dari Candi Borobudur. Eh. jadi <laughs> Candi Prambanan, mau ke Borobudur. Ikuti perjalanan kami. Besok